Hey hey hey yo, kembali lagi bersama adiknya lo di sini. Alright, bosku. Brother and sister. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya, bosku. Buat yang baru pertama kali mampir di channel gua, gua ucapin selamat datang ya, bosku. Selamat datang, selamat menikmati konten yang telah gua sajikan ini ya, bosku ya. Orek right, brother and sister juga kita bahas bersama dengan buah-buahan manis dan permen-permen segar ya. Eh kebalik buah-buahan yeah. segar dan permen-permen manis ini ya bosku. Orek right, baby, orek right, everybody. Oke okay, bosku, kali ini gue bawa modal seratus ribu aja bosku ya. Kita langsung buy spin. langsung kita. Tidak usah takut, usah ragu, usah, usah bunda gula, ya, bosku apa gua berani banget ya karena gua udah di sini RT bosku langsung aja bosku. Ya, untuk yang mau tahu tentang RTV tingginya RT yang valid, langsung aja ya di sana gua tentang channel ya di banyak sekali banyak sekali link Penting di sana di channel sekali ada link untuk Untuk daftar. sensasi warna yo, sensasi warna yo, ibu saya mantap sekali, langsung udah balik modal kan, terbukti ya banget ya, terbukti valid banget ini, eti ini mantap sekali bosku, oh my goodness, mantap sekali Jos Marco, Jos Marco, tapi bosku, gila, mantap sekali bosku, Jos Marco, Jos Marco, tapi bosku, gila, nisbat Oke, okay, kita coba sekarang di turbo 10 aja ya bosku. Kita turboin sepuluh kali aja dulu bosku. Kita turboin sepuluh. Okay. Woi, mantap sekali. Anggurnya, mantap sekali. Semokoh harusnya pecah itu satu lagi ya Oke, okay, langsung kita coba base spin lagi aja bosku ya. Cepetin kelewat. Moner tipinya soalnya udah terlalu tinggi jadi takutnya jatuh ya. Begitu sudah lewat, momennya ini benar-benar Nah, langsung kita upload disebut jadi, kita harus berdiri sendiri. Semoga aja ini nggak boncos, seperti tadi ya, semoga indah. Bentengnya sebelumnya, wes Hai, sampai satu slope ya. Slow aja, slow. satu sloka, tapi langsung ke itu ke sini. Oke, Nice banget. Semoga dikasih kasih rahasia di Indonesia. Kali seratus kali satu kali Dapat tambahan diteruskan, ya. sih, gak habis-habis, gak ada habis-habisnya. Ya. ada 821 821.000 ribu, 821.000 oke okay. total 828 ribu ya. kita coba bisa dulu ya turbo satu kali nice mongko. Oke okay, anggurnya anggur merah istri nganggur. Eh, si. anggur eksklusif bersuara nganggur istri mana mana yopi yeah, orang okay. oh, right, baby mantap sekali hmm. anggur lagi cuy doi Aduh habis sudah habis sudah bosku langsung kita bayar 120.000 lagi kita pokoknya hari ini coba di 120.000 terus aja usah kita coba langsung ya, nge -nge -nge -nge. langsung ditambahin tambahan speed akhirin aja kita WD aja dengan lumayan banget kita kiri dapat 711.000 ya bosku ya kita dapat 711.000 kita langsung WD aja kita buru-buru kabur jangan sampai kita disedot lagi ya jangan sampai disedot lebih banyak lagi ya kita udah dapat profit ini ya Oke okay thank you banget jangan lupa like comment dan subscribe ya bosku thank you see you guys sampai ketemu lagi bye bye